Okay How's it going? Dan halidik Nah sekarang hari ini kita masuk di dunia pembelajaran Jadi pembelajarannya kali ini adalah menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian yang ada beberapa orang Jadi dunia pembelajarannya itu oh, ada lima ya Yang pertama menjelaskan strategi perjuangan dan kepribadian yang ada beberapa orang Kemudian yang kedua, menjelaskan strategi, perjuangan, dan keperbadian Abu Bakar Asyikki. Yang ketiga, strategi perjuangan dan keperbadian Hanifah Umar bin Akkab. Ah. Yang keempat, strategi perjuangan dan keperbadian Hanifah Usman bin Akkab. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya nah, Jadi sebentar pada saat selesai diskusinya Semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya Jadi kelompok lain sebentar akan menandati Jadi silahkan diskusi Tidak. Ah. di kertas di jadikan di kota Mekah dan di sungguh di rimani salah satu rumput sungguh sungguh terbesar di kota Mekah saat itu umat di kertas adalah orang sangat berani sehingga kita digunakan singa padang pasir jadi cek sudah benar, sudah, sudah selesai semua oh, uh. mari coba kalau Tolong mulai sampai yang ini menangkapi kasih diskusi dari kelompok ketiga, coba kelompok ketiga <tuk> Jadi, kita tidak empat Tiga lima, lima, enam, Coba, saya ingin mengganti masih diskusi dari kelompok empat, empat puluh dua. Satu pemberani, dua sederhana, tiga hadir, empat beras, lima, dunia, enam, Ya, ini ya. satu. Thank <laughs> you.